Wisnu disebut juga Sri Wisnu atau Narayana adalah dewa yang bergelar sebagai Siti, pemelihara yang bertugas memelihara dan melindungi segala ciptaan Brahman, Tuhan Yang Maha Esa. Dalam filsafat Hindu, Waisnawa ia dipandang sebagai roh suci sebagai dewa yang tertinggi. Namun, dalam cerita lain, dewa Brahma adalah dewa tertinggi dalam filsafat Waita, Witan, dan tradisi Hindu umumnya. Dewa Wisnu dipandang sebagai salah satu manifestasi Brahman dan enggan untuk dipuja sebagai Tuhan sendiri yang menyaingi atau setara dengan Brahman Dalam gambaran umum, sosok Wisnu digambarkan sebagai laki-laki dengan kulit hitam kebiruan Manganu bermakna Wisnu mengejawantah Menampakkan kehitamannya Mengejawantah sendiri berarti membuktikan atau menyatakan Wisnu manganu melambangkan dari kegaiban dan ketiada batasan Nandur ngunduh telatan panen sabar jika jembar wong Allah urip berkah sabar iku lirik momot kuat nandang sekaning cobalan pandan darah urip. sabar iku inga orang mustikanya laku kabeh kirenkanan Allah Adewegur gurisun karo kerja sing sabar lan ibadah sing ikhlas karo menahi Allah urib iku terus melaku bebaran karo waktu Sing bisa nggawa supaya api nasibmu. yang uratmu isine isih nurine nafsu, sing jenenge mulia mesti saya angel ketemu. tuah belum perkutut keturangan Wisnu mangenmu merupakan pesangge yang artinya berani menampakkan dan atau membuktikan kebenaran. Angsar burung perkotot Katurangan Wisnu Manganu mendorong untuk menjadi sosok manusia yang jujur dan sabar tanpa batas Yoni yang dimiliki perkotot Katurangan Wisnu Manganu menjadi salah satu perkutut hitam yang milih tarik Perkutut ini terbilang unik karena terdapat warna hitam di tubuhnya. Seri pernah zaman, Perkutut kadoran Wisnu Mangeno memiliki banyak sebutan. Di antaranya adalah Yang pertama disebut Perkutut kadoran Cemani. Cemani yang berarti hitam. Dan yang kedua disebut Perkutut kadoran Kulbuntut. Kul yang berarti sibut. Buntut berarti tertutup. Sebagai catatan, Kulbuntat pada dasarnya merupakan salah satu jenis hewan laut yang memiliki alur melingkar-lingkar di bawahnya Kemungkinan berikut Wisnu Manganu memiliki sebutan lain Kulbuntat karena memiliki lurik leher yang melingkar-lingkar dan menyambung Hal ini yang membuatnya mirip Kulbuntat atau Siput Laut Perkutut ini dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan perkembangannya, yaitu sebagai berikut. Lokal, disebut perut lokal apabila warna hitam di tubuhnya merata; Majapahit, biasanya ditandai dengan warna putih biasa di bagian perut atas tubuh. Dahulu, ciri seperti ini disebut sebagai perkutut hitam bangkok. Gambangan, cirinya adalah warna bulu tubuh hitam kecoklatan. Istilah tersebut pada yang merupakan sebutan yang muncul berasan tren. Pada dasarnya perkutut ini memiliki sebuah asli Wisnu Mangunu yang memiliki buah yang bagus untuk dipelihara. Kesimpulannya, nama katurangan ini bisa jadi diambil dari makna Wisnu Mengejawantah yang artinya menampakkan kehitaman dan menjadi sosok manusia yang jujur. Menjadi apa adanya dengan mengatakan kejujuran dan kebenaran Sebab kebenaran membuat kita lebih mudah untuk menjalani hidup jadi diri sendiri dan apa adanya Kejujuran juga dapat membangun kepercayaan Setiap kali mengatakan kejujuran, maka dapat membuat orang lain mempercayai dan menghormati Jika Ndoro menahan godaan untuk berbohong Ndoro berhasil meningkatkan kapasitas diri untuk membangun hubungan kepercayaan pada orang lain Selanjutnya, kejujuran dapat membangun integritas. Integritas berarti apa yang Doro lakukan sesuai dengan yang Doro ucapkan dengan tinggi, Doro bisa lebih dipercaya. Kesetaraan tak selalu dinilai dari seberapa besar harta yang Doro miliki, namun dari kejujuran yang Doro miliki. Hidup jujur seperti hidup apa adanya yang merupakan bagian dari cara menghargai dan mencintai diri sendiri. Usaha yang sungguh-sungguh laten dan sabar Suatu saat akan menuai hasil yang dicita-citakan Orang sabar rezekinya banyak Orang yang mengalah hidupnya berkah Sabar itu merupakan sebuah kemampuan untuk menahan segala macam godaan dalam hidup Bertingkah laku dengan mengutamakan sabaran itu diibaratkan melakukan suatu yang sangat berharga dalam kehidupan semua adalah rencana Tuhan. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha dengan sabar, ibadah, serta ikhlas akan gendaknya. Hidup itu terus berjalan bersama dengan waktu yang bisa membuat tingkah lakumu biar nasibmu baik. Jika hidup masih dipenuhi dengan nafsu untuk bersenang-senang, yang namanya kemuliaan hidup akan semakin sulit ditemukan. Hidup harus dibuktikan dengan kenyataan bukan dengan